kau Wow. Denden Gonjales, sosok penyanyi asal Indonesia yang mengagetkan publik usai tampil di The Voice Bulgaria. Tak hanya tampil biasa, Denden Gonjales berhasil lolos dan memukau para juri di The Voice Bulgaria usai membawakan lagu berjudul Sisgon. Berkat penampilannya di The Voice Bulgaria, Denden Gonjales sempat menjadi sorotan netizen Indonesia beberapa waktu terakhir. toki patcheno I can live My name is Denden Gonzalez. I am from Indonesia. I am particularly impressed by your performance. Write it in the notes. Can you show me where I Wow! Uh, exclusive, exclusive, exclusive akan tetapi, nasib seakan tidak berpihak kepada Denden Gonzales Dirinya mengaku bahwa telah didiskualifikasi dari The Voice Bulgaria. Denden Gonzales sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa dirinya didiskualifikasi dari acara tersebut. Denden menyebut kemungkinan ia didiskualifikasi karena masalah visa yang tercatat sebagai turis di Bulgaria. Saya enggak tahu kenapa mungkin dari visa saya yang hanya untuk turis ya jalan-jalan atau mungkin ada hal lain. Jelas Denden, dikutip dari Youtube The News Malaysia. Denden juga mengaku sebenarnya ia tinggal menunggu lomba dimulai karena memang sudah lolos. Akan tetapi Denden kemudian didiskualifikasi. Saya didiskualifikasi, saya udah lolos ke tahap itu. Mungkin tinggal nunggu lombanya gitu, tapi tiba-tiba mereka mengeluarkan saya, kata Denden Gonjales. Ya, ah, jadi saya jelasin begini ya, sebetulnya acara itu udah tiga bulan yang lalu. Kalau sekarang saya udah-udah di Indonesia lagi. Ya. Itu sebetulnya saya lolos dari situ, tapi saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari pisah saya yang hanya untuk turis ya jalan-jalan, atau mungkin ada hal lain, itu saya dikeluarkan dari sana. disqualifikasi sekarang ini. Ah, disquali, disqualifikasi. Ya, saya udah-udah udah lolos dengan tahap. Itu, mungkin tinggal nunggu lombanya gitu kan tapi tiba tiba mereka mengeluarkan saya saya tidak tahu itu apa dari visa saya atau dari hal lain saya belum tahu oh maknanya tak ada alasan yang konkret kenapa Denen tak, dikeluarkan Tak ada alasan Denen adakah mungkin uh, faktor dikeluarkan itu mungkin karena faktor warga negara ataupun faktor bahasa saya itu di sana itu mungkin juga ya karena saya di sana itu kesulitan berbahasa karena satu di sana itu kurang orang-orang itu kurang yang memahami bahasa Inggris terus saya juga kurang memahami bahasa Inggris.